Oke bosku ya, ini 12 inci axis, tipenya 12DL202. Spek kuatnya teman-teman bisa lihat di sini, ini 1000 watt, 8 ohm, voice coilnya 3 in ya. Magnetnya super jos, super tebal, rangkanya juga super rigid ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan, daunnya ini super mantep lah jelasnya ya, sudah coating ready stock barang itu toko suni musik palembang mumpung lagi promo, sikat habis sebelum kehabisan hanya di suni musik palembang yes, yes, yes, yes. yes. yes. ini XC10 in ya 10 AH8 spek watt-nya sendiri ini 500 watt 8 ohm ini coilnya 2,5 inci ya teman-teman bisa lihat di sini ya ini daunnya juga super bagus harganya juga ini harga kacang goreng ya Mumpung barangnya lagi ada ready stock di toko Suni Musik Palembang, sikat habis sebelum kehabisan. <tuk> guys, guys, guys, full hanya di Suni Musi Palembang. <tuk> Oke, okay, guys, ready stock ya. Ini eksis tipe terbaru. tipenya 18 DL 820. Spek kuatnya teman-teman bisa lihat di sini. 2.500 watt, 8 ohm, voice coilnya 5 in, magnetnya ini juga super tebel, super besar. Build quality rangkanya juga super close. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Daunnya juga super, sudah coating. Nah, ini. Sudah sangat tebal ya Pokoknya super cos Serat kutmuler terbaik di kelasnya Ready stock di toko Suni musik Palembang. Ready stock XS legend ya guys ya 18 DP 1852 Spek kuatnya sendiri 2500 watt 8 ohm Poise coilnya 5 in Manitnya super tebal Super lebar Super jos Rangkanya juga super rigid ya Dan daunnya teman-teman bisa lihat Ini daun serat kutmuler ya Juga sudah coating Super kuat Teman-teman bisa lihat di depannya sini Tempernya sudah dibaut dan kumis kucingnya sudah dipilin, gak rawan ambrol, gak gampang cepol. Ready stock barangnya di toko Suni Musi Palembang sebelum kehabisan, si habis bosku. Oke okay guys, ready stock ya, eksis tipe terbaru 18 DL 82 ya. Ini teman-teman bisa lihat speknya di sini, ya 2.500 watt, 8 Ohm, voice coilnya 5 in, Manitnya super <tuk> cuss, super tebel, ya. Rangkanya juga build qualitynya super jos ya dan kita lihat di depannya. Nah, daunnya juga sudah coating super tebal. Ini serat Cutmuller terbaik ya di kelasnya ya. Mumpung harga lagi promo, sikat habis sebelum kehabisan di Suni Musik Palembang. Kes kes kes kes. Nah, ini Axis tipenya LF18 X400 ya. Ini 1000 watt maksimalnya 2000 watt, voice coil yang 4 in, super jos 18 inci Daripada pakai yang kw mending pakai ini guys ya. Pokoknya ini super jos untuk kelas harga satu juta lebih. Barangnya sangat oke. Kita lihat ini di depannya ya. Daunnya juga sangat bagus. Pokoknya ini kualitas build quality terbaik ya. Ready stock barangnya di toko suni musik paling bangun. Gasagil sebelum kehadisan.